Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. Tindakan terbaik itu adalah yang engkau lakukan hari ini. Lakukan lagi esok hari, lusa, dan terus-menerus engkau lakukan dengan semakin baik. Tindakan terbaik itu bukan sebuah tindakan besar yang engkau lakukan hanya sekali. Dan selanjutnya berhenti, menunggu, dan merajut harapan tak tentu. Bukan, bukan itu. Biarkan kemudi patah, Biarkan layar robek Itu lebih mulia daripada Membalik haluan pulang Selesaikan dengan baik Apa yang telah engkau mulai Pasanglah tembok kuat di belakangmu Agar engkau tak pernah Melangkah mundur Teruslah maju Menuju satu titik Tujuan yang engkau impikan Gagal dan keberhasilan Adalah warna sebuah kesuksesan Tetaplah berkarya Ingatlah Engkau tak pernah sendirian, karena Allah selalu mengawasimu, mohonlah pertolongannya, Sang Maha Penolong.